Doa mukjizat ditutup dengan Bapa kami sembilan kali. Doa ini digunakan untuk mukjizat kesembuhan, keselamatan, perlindungan, mohon bimbingan, serta kesulitan-kesulitan lain dalam kehidupan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Yesus. Aku datang menghadap engkau dalam keadaan seperti ini. Aku mohon ampun atas segala dosa-dosaku. Aku menyesal atas segala dosa-dosaku, harap aku diampuni. Di dalam namamu, aku mau memaafkan semua orang yang membenciku, termasuk semua perbuatannya. Aku serahkan semua hidupku padamu Tuhan Yesus sekarang dan selamanya. Aku mengundang engkau masuk dalam hidupku, Yesus. Aku menerima engkau sebagai Tuhanku, Allahku, dan penyelamatku. Kabulkanlah permohonanku. Ubahlah aku, kuatkanlah tubuhku, jiwaku, dan rohku. Datanglah Tuhan Yesus, bukuslah aku dengan darah sucimu, dan penuhilah aku dengan Roh KudusMu. Aku cinta padamu, Tuhan Yesus. Aku bersyukur padamu, Yesus. Aku mau mengikuti Engkau setiap hari dan selama hidupku. Bunda Maria, ibuku, Ratu Damai, para malaikat dan orang kudus, tolonglah aku. Amin. Bapa kami yang ada di Surga, dimuliakanlah namaMu.